Selamat pagi Teruna, bagaimana nih kabar pada pagi hari ini? Kakak harap semua baik-baik saja, kakak mau mengundang adik-adik untuk bersatu-satu bersama. Nah pembacaan pada hari ini terambil dari Filipi 3 ayat yang pertama hingga yang ke 4a. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Kau telah membangunan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit renungan dari daripadamu ya Bapak, kiranya Engkau memberkati renungan pada pagi hari ini agar menjadi pedoman dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Filipi 3 ayat yang pertama hingga yang 4a. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kit kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikian, nah, judul pada pagi hari ini yaitu "Waspadalah terhadap Segala Berita". Paulus mengancam dengan keras orang-orang yang berusaha menyesatkan jemaat dengan ajarannya yang palsu. Ia menasehati jemaat agar berhati-hati terhadap para pekerja yang jahat itu. Mereka adalah orang Kristen yang masih berpegang teguh pada hukum Taurat. Mereka menekankan agar semua tuntunan hukum Taurat dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Contohnya sunat. Paulus mengambil latar belakangnya sebagai seorang Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Setelah ia mengenal Kristus, Puntutan hukum Taurat bukanlah suatu hal yang istimewa lagi. Kebenaran yang sejati itu bukanlah percaya bahwa keselamatan diperoleh dengan menaati hukum Taurat. Melainkan beriman sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus, bagi Paulus, sunat yang benar bukanlah yang lahiriah terjadi pada daging, melainkan yang ada di dalam hati secara rohani, dari Roma 2 ayat yang ke-28 hingga yang ke-29. Salah satu tantangan dunia saat ini, Balikan sampai seterusnya, adanya orang-orang yang berusaha mengaburkan berita Injil yang murni. Dengan berbagai tafsiran bebas terhadap Alkitab. Mereka menafsir ayat-ayat Alkitab sepenggal-sepenggal mereka tidak membaca Alkitab sebagai satu kesatuan yang utuh dan memiliki benang merah untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya. Mereka juga suka Menyakinkan banyak orang dengan mengatakan pendapat penglihatan, lalu mengklaim bahwa mereka telah mendapat kebenaran yang diajarkan kepada orang lain. Sobat teruna bukan hanya Injil yang dapat dikaburkan kebenarannya, melainkan juga berita seputar kehidupan dunia. Ya, banyak berita dipenuhi hoaks yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kekacauan pertikaian bahkan mendatangkan penderitaan. Oleh karena itu, mari rajin membaca Alkitab secara utuh agar kita tidak mudah ditipu. Mari menggunakan kecanggihan digital untuk menemukan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan agar kita tidak mudah diperdaya maupun ditipu. Mari kita mari kita tutup satu waktu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami sudah menerkan sedikit dari Firman ini ya Bapak agar Firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pada hari ini, kira yang kau sertai. Kami ya Bapak dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini Tuhan Yesus memberkati.